how to make sunny side act nah, kemarin kita kayak gini ya how to make sunny side act artinya bagaimana cara membuat sunny side act apa tuh kemarin masih ga sunny side act ya? apa mister ini loh sunny side act kemarin kan ini kan apa Tugas, tugasnya ini kan? Kita bahas bareng-bareng nih. Sunny side egg. Apa itu? Lupa mister. Pak. Ah, Oke. Okay. Sunny side egg itu artinya telur ce, telur ceplok. Ya. Telur cepok. How to make sunny side egg. Nah, Oke. Okay. Mbak Sri. Uh, Didi sama ini dikabari ya. Didi sama ini ya. Baik, sir. Okay. Uh, how to make sunny side egg bagaimana make artinya apa kemarin Mem membuat nah bagaimana membuat sunny side x nah, kemarin yuk kita ini bareng-bareng ya coba saya tanya dulu deh kalau bahasa uh, apa kalau bahasa Indonesia itu kira-kira kalau mau buat uh, terus jeblok itu Bahannya apa aja? Saya tanya dulu ke Ataya. Ataya, kalau pernah buat telur goreng nggak? Pernah. Pernah. Selalu lagi. Selalu. Oke. Okay. bahannya apa aja? Telur, telur, minyak, kecap. Telur, minyak, telur, minyak kecap. Oke, okay. kecap ya. Telur, minyak, kecap. Kalau Rafid, halo, Rafid, Rafid, halo, halo Rafid. Apa tadi? Oke, okay. Rafid, kalau Rafid pernah buat telur telur ceplok nggak? Pernah. Pernah ya. Oke, okay. kalau telur ceplok bumbunya apa aja kalau Rafid? Telur, minyak, kecap, garam. Garam. Oke, okay. nambah garam ya. Good, bagus, garam. Oke, okay, sekarang nih ya, sekarang nih. Nah, kalau kemarin kan kita cuma buat caranya aja ya, adik-adik ya, tanya sama Rafid ya. Kemarin uh, kita cuma apa cara buatnya? Nah, sekarang kita bahan-bahannya juga ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya inggris, ingredients. Ingredients itu artinya adalah bahan-bahan, ya, ingredients. Ya, coba di ikuti mas Dandi ingredients ingredients ingredients ada ansnya belakang ingredients Ingredient. ingredients Ingredient. salah ingredients ingredients salah ingredients ingredients oke okay. coba Rafi juga ingredients ingredients nah ingredients nah, coba ya saya ingredients Ingredients Nah, ada nnya ya Ingredients ya. Ada telur, minyak, kecap, garam Nah, ini ya Kalau kecap itu suka-suka ya Bisa pakai kecap, bisa pakai tidak Nah, ada telur, minyak, sama garam Kecapnya ini Coba, sekarang Kemudian ya Nah, buat masaknya apa? Coba Buat masaknya apa nih? Ada, oke, okay, mas Bakti ini ya Ada Wajan ya. Wajan Apa uh, lagi itu? Ada itu Untuk, meng, untuk mengaduk-aduk telur Apa namanya? Rafiq, mungkin but, up, Itu namanya apa bahasa Indonesia-nya? So, uh. Oke, okay, kalau bahasa Indonesia itu subtil ya Kalau bahasa Indonesia-nya sutil Saya nggak tahu di bahasa daerah itu gimana? kalau bahasa Indonesia tutul, tapi kalau bahasa, spatula. nah bahasa Indonesia nanti spatula ya, bahasa Indonesia spatula. Kemudian sama kompor, nah, kompor. kompor ya. Oke wajan, sutur, minyak, sama... minyaknya sudah tuh, minyaknya di sini ya. Nah ini alatnya, ini namanya uh, tools, tools itu artinya apa? A alat tools ya. Coba diikuti Rafid, tools tools tools okay. good ya tools kalau tool pakai s berarti uh, alat-alatnya banyak tapi kalau cuma tool berarti cuma cuma satu ya tool berarti cuma satu kalau tools berarti ada ada banyak gitu ya nah, ini kan ada banyak ya oke okay. nah sekarang kita inggriskan bareng-bareng ya oke okay. oke okay. kita mulai dari telur what is telur in english egg egg oke okay, ya yeah. good Egg, alright. Go. Oh ini ada Alfatan. Halo Alfatan, sehat. Halo Alfatan, sehat. Oke, okay. <laughs> oke okay, uh, kita lanjut ya. Oke okay, hari, hari ini kita acaranya cara membuat sunny side egg. Ini coba pelan pelan aja ya. Kemarin soalnya hari Hari Senin kita sudah lama, jadi ini pelan-pelan, apa ini sebentar aja, nanti hari Sabtu lanjut lagi ya X, ya, minyak bahasa Inggrisnya apa? Oi, oke, okay. minyak coba, apa? Oi, salah, coba. Oi, pelan -pelan. salah, pelan-pelan aja, nggak usah teriak-teriak, bukan berarti ketika kamu pertama teriak itu tambah benar, apa? Oh, Oi! Oh oil oil oil Nah kalau minyak goreng biasanya itu cooking Cook, cooking, cooking oil, oil. Nah, cooking oil itu artinya minyak minyak goreng karena oil itu bisa banyak ya buat buat mi, mijit itu juga pakai minyak ya. buat mijit itu juga pakai minyak buat apa buat melukis itu juga pakai minyak Cooking oil itu artinya minyak khusus buat ma, khusus buat masak ya, Cooking oil ya. Kira-kira kalau masak, masak telur pakainya minyak yang buat masak atau minyak buat melukis Masak Nah masakan makanya pakai cooking, cooking oil Ya bagus Nah kecap Kecap bahasa Inggrisnya apa coba What is kecap? In English Ayo, ada yang tahu? Kecap. kecap Aty nggak tahu, tapi garam Ate tahu. Oke, okay. kita kecap dulu ya nanti diurus ya. Garamnya diurus nanti. Kecap dulu ya. Oke, okay. kecap bahasa Inggrisnya bagaimana? Mungkin Fatan sama Rafi tahu. What is kecap in English? Soy sauce. Good, soy sauce. Yeah. soy sauce artinya ke kecap nah ini adik ade ya perhatikan ya uh, okay. perhatikan ya adik-adik ya kalau kecap itu bahasa inggrisnya soy sauce artinya uh, soy itu artinya apa kemarin mas Batu sudah ajarkan ya soy itu artinya apa masih lupa kede kedelai Ya, jadi soy sauce itu artinya saus dari kede kedelai yaitu ke kecap. Kalian tahu kan kecap itu asalnya dari ke, kedelai? Tahu kan ya? Oke, kecap. Nah, kalau kalau ini, kalau saus, ya, saus itu ya yang warna merah itu ya, itu bahasa Inggrisnya apa coba? What is the English? Kalau saus yang warna merah itu loh, yang buat makan apa? Makan bakso, buat uh, nasi goreng itu apa? Ket kecap. Nah ini ya bedanya ya, teman-teman ya. Kalau kecap, kalau kalian bilang kecap dalam bahasa Inggris itu artinya sa saus. Ya, artinya saus. Saus yang itu loh, apa yang buat uh, apa? Buat masak nasi goreng itu loh atau buat makan uh, makan bakso itu loh. itu namanya saus bahasa inggrisnya kecap jadi yang warna merah itu ya bahasa inggrisnya kecap kalau soy sauce artinya apa? kalau dalam bahasa indonesia itu yang kecapnya orang Indonesia artinya uh, yang itu yang hitam ya yang manis ya Artinya kecap manis, gini aja, supaya kalian gak bingung ya. Nah, kayak gini ya. Sekali lagi, coba ditudukan Mas Bakti ya, diingat baik-baik ya. Kalau soy sauce, itu artinya kecap, ma kecap manis. Ya. Kalau ada tulisan kecap kayak gini, artinya apa? Artinya apa? Halo? Ini kok diem semua ya? Suara saya gak kedenger ya? Halo? Kecap! Oke, kecap artinya apa kalau kecap? Saus, bagus. Kalau kecap, tulisannya seperti ini, artinya sah. gitu ya? Oke, okay. ya? sauce, kemudian satu lagi garam, bahasa Inggrisnya apa? Salt. Oke, okay. Rafid apa? Coba semuanya, loh ya? Rafid, What is garam in English? Salt. Salt, oke, okay, good. And then... Eh... Uh, apa, Fatan? Halo, Fatan? Halo, Fatan oh, nggak ini ya? Nggak bisa ini ya? Oke, lanjut ya. Nah, kira-kira ada yang suka ini nggak? Nambah nambah lada nggak? Nggak suka? Oh. <tik> Kalau lada. Ada yang nambah lada atau merica ya? Lada atau merica. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah... Uh, apa itu bahasa Inggrisnya adalah pepper ya. pepper itu artinya apa uh, sorry kok kayak gini pepper ya pepper itu artinya apa meri merica atau lada ya nah, biasanya kalau masak itu kalau ada garamnya pasti ada ada mericanya itu untuk beberapa orang ya Nah kayak gini ya egg the ingredients. so the ingredients ya egg Cooking oil, soy sauce, salt, and pepper. Nah, kalau dalam bahasa Inggris gimana bilangnya? Bahan-bahannya adalah telur, minyak goreng, kecap, terus garam, sama lada. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Ingredients, egg, cooking oil, oil, soy, sauce, salt, salt, pepper. Okay. Kurang ya, oke. Okay. Kurang tepat coba Dibutuhkan kalimat. Kemarin sudah diajarin bikin kalimat kan? Coba. Coba Rafi coba. The ingredients are pakai R ya. Coba. The ingredients In ingredients are, are egg, egg and, cooking oil, soy sauce, eh soy sauce. Huh? Salt oh, and, pepper. Nah, and, and pepper. And pepper. Gitu ya. Coba tanya ayo. The ingredients are... The ingredients... Oke, saya masih salah ya. Ini bacanya ingredient Ada empat ya. Ingredients. Ingredients, ingredients. are... Okay. Salah, salah. Sedang. Ingredients. Ingredients... Nah, ingredients are... Are... Egg... Cooking oil... Soy, soy sauce, soy sauce, oke bacanya sauce, soy sauce, soy sauce, sell. salt, salt, salt, pepper, pepper, pepper, ah pepper, ah pepper. Nah, pepper itu artinya apa tadi meri, merica, merica. ada orang, yang, ada orang yang kalau masak itu pakainya merica. Nah, terus ya sekarang, ayo. Tulisnya sekarang apa ini? Alat. Oke okay, alat. Nah coba yuk wajan, sutil sutil itu ini ya apa? Kalau bahasa Indonesia -nya spatula. Kompor kira-kira bagaimana ini? Wajan bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu wajan? Tidak tahu. Uh, Rafi tahu enggak wajan apa? Uh. Atau Fatan mungkin? L apa itu wajan bahasa Inggrisnya? Tidak tahu. Oh, Fatan. Oh, apa, tan? Okay. Wajan itu bahasa Inggrisnya? Pan. Pen. Pan. Nah, pan itu artinya wajan. Biasanya kalau wajan buat menggoreng, itu bahasa Inggrisnya? frying frying pan artinya panggol, penggoreng wajan itu ya frying pan ya berarti wajan itu bahasa Inggrisnya frying frying pan nah, pokoknya kalau ada pan itu artinya menggo uh, sorry artinya wajan kalau ada frying itu artinya wajan khusus buat menggol, menggoreng karena wajan itu ada beda-beda ya dia ya. mungkin bisa tanya ke orang tuanya ada wajan yang buat mer, apa buat merebus. Nih, ada wajan yang buat menggoreng, ada wajan yang buat ini dan itu gitu. Ada banyak. Nah, frying pan itu artinya wajan hmm. untuk menggo, menggoreng. Nah, sutil tadi apa bahasa Inggrisnya? spa? Spat? Tadi kok ini? Tadi udah bisa lo, spa? spatula. Spatula. Ya. Spatula. Bahasa Indonesianya ingat ya, bahasa Indonesianya spatula, ya. Bahasa Inggrisnya, spatula. Spatula. Spatula. Ya. Nah, oke. Okay. Kompor? Nah, ayo. Kompor. What is kompor? Stove. Stove. Oke, okay, good, traffic Stove. ya Stove itu artinya kompor, ya. Stove. Ada ingredients, ya. Sekali lagi, ingredients, ya. Kalau kalian, misalkan, disuruh di kelas, itu bahan-bahannya uh, membuat... Uh, apa saya egg apa membuat telur ceplok apa bilangnya the ingredients are egg, cooking oil, soy sauce, salt, and pepper. Nah alat-alatnya adalah ini kira-kira bagaimana bilangnya the the the coba the the nih apa ini the The tools. The tools. The tools The tools are. The tools are in. pan, Frying. Frying. frying. Spatula. Spatula. Spatula. And. And. Stove. Stove. Bukan stove. Stove. Stove. Nah, fry. The tools are. Frying pans. Spatula. And and stove ya nah ini ya jadi ini bahan-bahannya ini uh, alatnya nah sekarang kita coba buat kalimatnya ya ini tingkat-ingat ya soy sauce itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kecap kecap manis tapi kalau kalian lihat ada kata kecap itu malah apa malah sa saos ya jadi orang Indonesia itu ketuker sedikit ya tapi nggak apa-apa Oke nah sekarang kita coba lihat how to make. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Oke, kemarin kalau cara membuat itu ada pertama, kedua, ketiga, setelahnya gitu ya. Pertama, first, artinya apa? Masih ingat ada ya? First artinya apa? Nah, betul. Pertama, pertama, pertama, gitu ya. pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, kira pertama, pertama, pertama, pertama, kita hari ini topiknya sunny side egg. Apa tadi sunny side egg? Telur? Apa? Telur? Telur dadar. Bukan telur ce? Telur ceplok. Nah, telur dadar itu bahasa Inggrisnya ome. Omelette. Nah, beda ya. Sunny side egg. Nah kalau kalian ini, nih, ya. kalau omelet itu telur da telur dadar. Kalau telur ceplok itu bahasa Inggrisnya sunny side egg. Atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin telur mata sapi itu loh. Tahu kan telur mata sapi? Tahu. Yang, nah, yang kuningnya itu masih uh, masih utuh ya. Kuningnya sama putihnya dipisah masih utuh. Itu namanya kalau bahasa Inggris sunny side egg. Ya, jadi kalau uh, bilang ibunya, ibu buatin sunny side egg. Artinya buatin telur ce telur ceplok. Kita lanjut sini ya. Nah, pertama-tama, nah dengan alat-alat seperti ini sama bahannya, kira-kira ngapain dulu? Yuk. First. Apa yang harus dilakukan? Pertama-tama First. Kemarinnya ya, kemarin kan sudah ini. Apa sudah Mas Bakti ini kasih gambaran? Kira-kira ayo kita inggriskan bareng-bareng aja. apa nih break the egg break the egg uh, siapkan minyaknya dulu ya Rafid ya nanti kalau minyaknya belum siap wajahnya belum siap nanti telurnya nggak bisa ngembang. nggak bisa panas ya jadi pertama-tama adalah nyalakan kom nyalakan kompornya kompornya nyalain dulu ya berarti nyalakan apa kemarin turn turn on turn on artinya nyala nyalakan turn on the stove. nah nyalakan kom nyalakan kompor dan masukkan minyaknya ke dalam apa tuangkan minyaknya ke dalam apa yang buat menggoreng nah oke okay, berarti apa pure oil onto onto apa wajan apa pan pan frying pan ya frying pan nah, karena lebih fokus kalau frying pan tuh wajan buat menggoreng Oke, okay, coba dibaca bareng-bareng ya. First artinya apa? Pertama-tama turn on the stove, nyalakan kom, nyalakan kompornya. And pour oil into, sorry, onto frying, frying pan. Pour itu kemarin apa? Masih inget? Adik-adik, pour artinya apa? Makan masih ingat apa itu pour? Tuang, tuangkan. Nah, tuangkan itu bahasa Inggrisnya pur. Ya. Coba diingat-ingat ya, pur itu artinya tuang. Tuangkan. Ya. Kalau misalkan Anda bilang pur the, pur the apa? Pur the juice artinya apa? Tuangkan. Oke, coba ya. Tuangkan juice. Nah, tuangkan juice. Pur itu artinya tuangkan. Ya, nanti ada kayak gini ya. Bacanya sama nih, ada pur, ada pur. Nah, kalau pur yang kayak gini, tulisannya kayak gini, itu artinya tuang, tuangkan. Tapi tuangkan. Kalau, ya, kalau ada pur, double O kayak gini, itu artinya miskin ya. Miskin atau tidak punya, itu pur. Ya. Itu sama, bacanya sama, jadi hati-hati ya. Maksudnya dilihat dulu tulisannya. Kalau POU berarti dia, Apa? Uh, apa artinya tuang tuangkan tapi kalau kayak gini artinya mis miskin ya, miskin atau tidak punya atau nasib buruk itu pur ya. nanti kalau nanti lain kali, lain, uh, lain kali kita belajar homonim ya nanti mas uh, Salah baki juga stove and pour into frying pan oke okay. tahap kedua kira-kira bagaimana bilangnya apa kalau kedua itu bagaimana second second second bagus second, second. oke okay, masih ingat ya oke okay. kemarin masih, masih seneng hari senin sudah loh ya uh, diingat baik-baik ya ini kalau second first itu bedanya sama one two three four five six dan seterusnya itu kalau first second third fourth itu menyatakan urut urutan Ya, urutan, urutan pertama Urutan kedua, urutan ketiga Itu first, second Third, dan seterusnya Tapi kalau one, two, three, four Itu hanya ang, hanya angka biasa Jadi satu, dua, tiga, empat Dan seterusnya ya. Masih ingat gak, kalau angka Angka 22 Bahasa Inggrisnya apa? Eh, angka 21, 21. Kalau 21 21 21 okay. 21 ya. Oke. Kalau urutan ke-21. 21, 21. Urutan ke-21. 20 Kemarin sudah lo. 21 21st 20 lanjut 24 Oh. 21st berarti kalau du ke, ke 22 ke 22 22 second 22 ah, second 22nd second. nah ke ke 23 misalkan nih ada Rafid ya Rafid datang ke, do ke dokter misalkan mau, mau berobat antriannya urutan ke-23 bilangnya gimana 20 23rd nah 23rd 23 22 artinya urutan ke dua puluh 23. nah beda sama yang ini kalau 21, one kayak kalau twenty one yang ini yang kanan itu ang angka angka dua puluh satu kalau twenty ya kalau twenty first itu urut urutan ke dua puluh satu dan seterusnya ya, ya. Kemarin ya, lihat mata pelajaran kemarin ya. Kemarin ada ini ya, apa kemarin sudah dijelaskan Mas Tati? Berarti kalau 35, bahasa Inggrisnya bagaimana? Ada yang bisa 35. puluh lima, tiga puluh bahasa Inggrisnya gimana? Terti, terti, terti, terti, terti, terti, terti, terti, Thirty ya tiga puluh ya tiga puluh berarti kalau oke thirty five ya thirty ya kalau urutan ke 35 puluh lima gimana Rafid dan teman-teman coba ayo gak apa Pak Rafid latihan ya jangan takut salah tiga urutan ke 35 puluh lima masa 20 kalau dua puluh kalau 30 apa? Ter? puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, ke-35 lima, tiga apa? 5. tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, lima, Artinya, urutan ke tiga puluh Coba diikuti Mas Bakti, tiga puluh Nah, kalau tertifah biasa itu yang kayak gini, itu cuma angka tiga puluh lima, Tapi kalau urutan ke 35, puluh lima, tiga ya. ya bedanya ya Bedanya kalau kanan 35 hmm. itu hanya angka. Tapi kalau urutan 30, 35. Ya. Oke, ingat baik-baik ya teman-teman ya. Untuk Rafid sama teman-teman yang nggak masuk kemarin. Itu ada videonya ya. Nanti ditanya Mbak Sri. Nanti di, dilihat aja pas bagian urutannya. Kemarin Mas Bakti sudah ajarkan. Ya. Oke, lanjut ya. Second artinya apa? Kedua. kedua Nah, apa ini? Setelah... Setelah ini, kita gantian ya, satu-satu ya, tadi udah, nah sekarang kita ke uh, Fatan, coba, kedua, kira-kira tahapnya ngapain Fatan? Setelah ini, setelah kompornya dinyalain, minyaknya dimasukkan, kira-kira diapain? Tahap kedua itu ngapain? Ayo Fatan, halo? Uh, suara saya terdengar nggak ya, Mbak Sri? Halo? Clear, Mister. Ya, oke. Okay. Ayo, kata saya kan. setelah kompornya dinyalain, minyaknya dimasukkan kira-kira di apa ini? Ayo kata tuangkan. Apa yang dituangkan? Gak apa-apa ke bahasa Indonesia dulu aja. Tuangkan telur. Tuangkan, Tuangkan telur. Oke. Okay. Pecah dulu telurnya. Telurnya dipecah, kemudian di dimasukkan. Nah, coba, bahasa Inggrisnya bagaimana? Coba. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti dibantu, Mas Bakun. Yuk. Pecahkan telurnya, kemudian masukkan ke? Wall. Ke ini, ke wajah. Wall egg. Apa? Ya, silakan, kata. Roll egg. Apa? Roll? Apa? Pong, pong, pong. Pur? Enggak, bukan pur. Kalau pur itu egg. bukan... Pur. Telurnya kan dipecah dulu. Masa dimasukin gitu aja, nanti kulitnya kegoreng dong. <laughs> pecah dulu telurnya ya, pecah dulu, baru di di ini apa dimasukkan nah kira-kira bagaimana tuh ada yang tahu nggak pecah itu bahasa Inggrisnya apa pecahkan break uh, ya break itu ini ya mecahkan dalam konteks uh, misalkan dirusak itu break tapi kalau hanya diretakan itu bahasa Inggrisnya ini crack uh, crack crack itu artinya dipecah tapi dalam konteks membuka itu namanya crack crack tapi kalau break ya kalau break itu ya kalau break itu memecah tapi dalam konteks meru merusak itu break tapi kalau crack ya memecah dalam konteks membuka beda ya sekali lagi ya kalau kalau mecahin kaca kira-kira bilangnya crack the, the, the, apa, the mirror atau break the mirror Kalau break the mirror nah break the mirror karena kalau kita mencahkan kaca berarti konteksnya meru merusak, ya, merusak konteksnya. Tapi kalau misalkan pecah uh, uh, mem, memecah celengan misalkan, kira-kira pakainya crack atau brick? break? Crack, crack bagus karena konteksnya memecah untuk di, dibuka. Crack, ya. ingat ya, Rafid ya, bukan break tapi crack, bilangnya crack the egg, crack the egg, artinya memecah te telur, crack the egg and sorry on onto the to frying frying pan. Coba. Dibaca coba. Katanya yuk. Like the egg on two wings. Apa? Sorry ya. On to frying. Dibaca. Ya dibaca. Oh. Ayo. Like the egg on two fingers. Flying pan. Nah artinya apa? Pecahkan. Pecahkan telur. Ya. Ke flying pan itu apa? Ke. Wah. Ke ke wajan penggorengan. Nah gitu ya. Jadi kan ada ya. Kalau goreng itu kan minyaknya ini. Kemudian apa? Telurnya itu dipecahkan di di wajannya gitu. Jadi nggak usah dimasukkan ini. Nggak usah dimasukkan piring dulu. Jadi langsung dipecahkan di atas. Minyaknya, gitu loh, langsung Jadi supaya cepat, cepat matang gitu ya. Ingat ya, kalau memecahkan Adik-adik ya, kalau memecahkan dalam konteks membuka Pakainya apa? Crack Pakainya crack Tapi kalau dalam konteks merusak Pakainya break ya, Jadi beda ya, beda Nah sekarang yuk Selanjutnya, profit, ayo Selanjutnya, coba Langkah selanjutnya Rafid, ayo. Gak usah takut salah Rafid, santai aja, yuk. Tutup. Short, Oke, okay. bagus. Dek, bikin Oke, selanjutnya Pak Rafid, ayo. Langkah ketiga apa, Sir? Setelah ini, setelah kompornya dinyalakan, kemudian telurnya dimasukin, terus apa? Pur. Mau ngomong apa nih? Mau ngomong apa, Mas? Bakti bantu Panas. Eh, goreng telur hingga matang. Oke. Okay. Uh, berarti uh, tunggu sampai matang. Oke. Okay. Uh, Rafid, kalau biasanya Rafid goreng telur itu bumbunya di, dimasukkan dulu apa nunggu matang dulu? Dimasukin dulu. Dimasukin bumbunya dulu ya. Berarti masukin bumbu dulu nih ya. Masuk bumbu dulu ya. Coba, ayo. Start. Pur. put, Pour ya. Kalau kalau pur itu kan menuangkan. Artinya harus cairan. Kalau tidak cairan, pakainya put aja. Put, salt. Bagus. Salt and and pepper. Ah, salt and pepper artinya masukkan garam dan lada. Kalau pakai ya, kalau pakai, kalau enggak pakai ya enggak apa-apa. Put salt and pe pepper. Ya, ingat pepper itu artinya apa? La, lada atau merica ya. Put salt and pepper. pepper uh, Oke, okay, bagus. Oke okay, ya. dibaca sekarang. rapid. yuk, turn. third, put salt and pepper. Oke, okay, good. Artinya, ketiga, ketiga, masukan garam dan merica. Oke, okay, bagus Oke, okay, selanjutnya, lemonade. Fort, lemonade. Oke, Uh, Faktan, mas baktimit ya soalnya audionya uh, apa suara background di belakangnya masuk ke kelas ya kayaknya apa lagi rame tuh mas baktimit ya maaf ya nanti kalau ngomong dinyalain aja ya oke yuk. Ayo ada ya Halo ada ya Ada ya Halo Oke, kayaknya ya ini ya. Coba ke ini lagi ya, e, apa patan e, lagi coba yuk, patan. Keempat yuk. Langkah keempat bagaimana ini? Ayo, patan. Aduh. Oke, yang siap, yang siap, siap ini siapa? Pak, Rafit siap nggak lagi? Lagi sibuk ya? Siap, tapi nggak tahu bahasa Inggris selanjutnya. Enggak apa-apa, selanjutnya. Or, coba nggak apa-apa, pelan-pelan yuk. Coba bahasa Indonesia dulu. Nggak apa-apa, di sini belajar ya. Pelan-pelan ya. Yuk, goreng, goreng hmm, ya, goreng telur hingga matang. Oke, coba goreng telur hingga hingga hmm. matang. Goreng bahasa Inggrisnya apa? <tuh> apa itu goreng bahasa Inggrisnya? Fry. Fry bagus. Fry ya. Fry the egg until matang bahasa Inggrisnya apa sih? Ada yang tahu nggak matang bahasa Inggrisnya apa? <tuh> Apa? Kuket. Ya, until. Bagus. Until it. it it's, uh, it's cooked It's. It's cooked. It's cooked. Coba ya. Coba tirukan ade, ade ya. Ini bacanya bukan kuket ya. Jadi, ini mati di K. Cook. Tapi belakangnya ditambahin D. Cooked. Coba ditirukan yuk. Cooked. cooks nah mati dikah ya jadi cook mati di K, belakangnya ditambahin deh cooked coba cooked cooked ah oke okay. coba kata yuk cooked. cooked cooked cooked nah bagus ya jadi ingat ya mati dika ya mati di sini kemudian belakangnya ditambahin deh belakangnya ditambahin ter. jadi mirip sama bahasa Arab ya kalau kalian ngaji ya ngaji di di tempat ngaji itu kan diajarin ini ya cooked ya. oke kayak gini ya it's cooked cooked itu artinya mah mateng bagus ya ini apa profit uh, oke selanjutnya patan yuk langkah terakhir mungkin mau diapa <tuh> terakhir tuh bahasa Inggrisnya apa Siapkan piring. Siapkan piring. Piring nggak perlu ya, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu, perlu siapkan piring. Ledi membuat. Um, Kenapa? Paten? Mau apa? Ya, ya tidak. Ya apain? Kalau sudah matang ya berarti tinggal di diang diangkat toh. Iya, kan? Halo, so. ah, ya, halo, Patan. Kalau sudah, ini ke timah. Eh, timah. Halo, selamat tinggal. Halo, selamat tinggal. sudah selamat tinggal. Halo, halo. Allo, saya. Halo, halo. Halo, diangkat Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. nanti gosong Halo, halo. Halo, Nah, coba berarti itu langkah terakhir ya kalau langkah terakhir bagaimana kemarin five masih inget kan five five five five masih inget ga kemarin ayo langkah terakhir apa final final, final. Finally. finally finally akhir akhirnya atau yang terakhir finally yeah. finally nah finally angkat angkat telurnya yeah. angkat telurnya angkat dan tiriskan atau tiriskan telurnya kemarin sudah diajarin mm -hmm. ya kemarin sudah diajarin Mas Bakti kira-kira angkat atau sisihkan itu bahasa Inggrisnya bagaimana masih ingat ya, Ratan Ya, eh, ya. Angkat atau tiriskan itu bahasa Inggrisnya bagaimana? Kemarin sudah loh. Plating. Apa? Gak kedengeran, Fatan. Coba, rapid mungkin mau bantu. Kalau angkat tiriskan itu bahasa Inggrisnya apa? Coba. Put, uh, put aside nah put aside itu artinya tiris, tiriskan tiriskan itu tiriskan itu bahasa Indonesia yang artinya itu me, supaya minyaknya itu apa tidak, tidak ini jadi minyaknya itu biar jatuh dulu ke bawah namanya angkat, tiriskan itu bahasa Indonesia put, put aside nah diingat-ingat ya jadi put aside itu artinya tiris Tiriskan, put aside di, uh, cook egg uh, on to the spatula. Ya. Oke, okay. put aside the cook egg on the spatula. Artinya apa ya? Tiriskan, cook egg artinya apa? Cook at, cook at, cook at, sorry, cook at, artinya apa? Telur yang... Yang cook artinya apa? Telur yang matang. Nah, telur yang matang ya, tiriskan. Telur yang sudah matang di atas spa, spatula. Jadi di spat ditiriskan dulu supaya... Minyaknya tidak terlalu ba banyak diangkat. E, tiriskan itu artinya diangkat, kemudian minyaknya di supaya turun dulu. Jadi itu namanya tiris, tiriskan. Coba dibaca yuk, e, ini apa? E, Apakah coba dibaca? Finally, finally put uh, a tape. The goods. cook. cook, cook, cook, the cooks. Take on the spatula. Ah, oke, okay. good. Ingat ya, put aside tadi artinya apa? Iriskan Iriskan oke. Okay. Nah, sekarang yang terakhir, kita kerjakan bareng-bareng yuk. apa? Uh, telur mata sapinya siap untuk dimakan. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Telur mata sapi siap untuk dimakan. Uh, siap untuk dimakan, gitu aja. Telur mata sapi siap untuk dimakan. The sunny, egg. Egg. sunny good, Sunny side egg. Sunny side egg is ready. Is ready bagus. Ready to eat. Eat. to eat bagus. Nah kayak gini ya. Sunny side egg is ready to to eat. eat. Telur mata sapinya ya sudah atau siap di siap untuk dimakan pakai the boleh. Nah, the sunny side X is ready to to eat. Nah, itu ya, Adik-adik ya. Artinya kalau nanti di suatu waktu di kelas, di sekolah kalian misalkan disuruh buat apa-apa, disuruh misalkan pakai bahasa Inggris ya, disuruh apa gitu, perhatikan ini ya. Pertama, gunakanlah urut urutan, bukan 1 2 3 tapi pertama, kedua, ketiga ya. Ingat ya. First, second third, fourth, fifth, six, seventh, ya, eight, ninth, ten, gitu ya. Ini ya, pakai apa ini? Urut, urutan. Jadi jangan pakai one, two, three, four. Jangan. Kalau kalau sudah yang terakhir pakainya final, finally. Artinya ter terakhir, finally, gitu ya nah kemudian kalau menyalakan bahasa Inggrisnya apa menyalakan halo kok saya sendiri halo menyalakan bahasa Inggrisnya apa apa menyalakan halo ada kataan profit. menyalakan apa Dicarik loh Tinggal dilihat. Tadi menyalakan apa ya? Turn? turn on. Nah, turn on artinya menyala-menyalakan. Kalau mematikan kira-kira apa? Turn? Of. Turn on off. off. Bagus ya. Jadi kalau ada kata turn on itu artinya menya, menyalakan. Kalau turn off sama mema mematikan. Turn on, nah. on. on, menyala, off, mematikan. Ya, yeah of uh, nyala, oh, nyala mati boleh ya, kayak gitu boleh nah menuangkan bahasa Inggrisnya apa menuangkan tadi loh coba baru aja ya, ini apa tadi Menuangkan. <laughs> Pour. pur, pur. Oke okay, good pur ya pur okay. itu artinya menuang menuangkan ya, menuangkan pur, ya. Ya. ingat ya yang dituangkan itu harus bersifat cair cairan kalau bukan cairan, tidak bisa kita bilang menuang, menuangkan kira-kira kalau apa kalau bawang merah, bawang putih bisa dibilang menuangkan enggak? bisa enggak? kira-kira kita mau masukin bawang merah, bawang putih ini kira-kira bisa bilang pakai pur enggak? Enggak nah. bisa, karena bukan cair, bukan cairan. Ingat ya, yang dimasukkan itu ya. harus cair, cairan kalau pur. Karena artinya menuangkan. Menuangkan itu harus cair bendanya. Ya. Oke, lanjut. Memecahkan. Memecahkan dalam konteks membuka. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Crack. crack bagus ya artinya crack crack itu artinya meme, memecah crack ya. dalam konteks membu, membuka kalau break yang tadi dibilang profit itu artinya merusak tapi ah, sorry memecah tapi konteksnya meru merusak makanya ada istilah uh, broken, broken toy artinya artinya mainan yang, ru, yang rusak gitu ya. Nanti, nanti uh, kita belajar lagi dari awal mulai, mulai minggu mulai minggu depan ya Nanti hari Sabtu Kita masih ada lagi Itu kita belajar arah Oke okay, uh, Put artinya apa put Put artinya apa tadi Menuangkan Menuangkan atau meletakkan Jadi maknanya bisa ini ya bisa Memecahkan Memecahkan krek Patan ya, put itu menuang, men, apa, menuangkan atau bukan menuangkan. Kalau memasukkan atau menaruh, itu bahasa Inggrisnya "put". Ya, jangan ketuker ya. Crack itu memecahkan, "put" itu meletakkan atau menaruh atau memasukkan. Ya, oke, okay, ada kata "goreng" tadi apa? Goreng lah. Goreng kata kerja. Apa? Apa halo? Kok itu masak, tapi goreng, goreng, goreng. Goreng bukan masak. goreng. Apa? Fry. Nah, fry artinya apa fry? Go Goreng, ya, fry itu artinya goreng. Kalau cook itu masak, ya, itu beda kata. Fry itu goreng, cook itu ma masak. Ya. Kemudian ada put aside. Tadi artinya apa put aside? Put aside. Kiriskan men men dan menutupkan. Men Nah, angkat meniriskan itu bahasa Inggrisnya put put aside oh, ya disir, disirikan dulu put aside ya oke kayak gitu ya adek-adek ya nah coba ini materi terakhir buat konteks ini nanti besok kita belajar arah jadi inget ya kalau kalian menggunakan e, diminta guru kalian untuk membuat buat sesuatu misalkan membuat mie instan atau membuat apa disuruh menjelaskan itu gunakanlah pertama Urutan ya, jadi bukan 1, 2, 3 ya. Tapi urutan Kemarin yang eh, yang masuk kemarin Itu sudah mas bakti kasih catatannya ya. Itu sudah ada ya e, Silahkan dilihat materi kemarin ya e, Nanti dilihat pas bagian mas bakti Jelaskan 1, 2, 3 nya aja Pertama, kedua, ketiga Nanti tinggal di skip-skip gitu aja Kalau nonton ya Kemudian Yang kedua, langkahnya langsung ya Jadi kalian harus bisa turn on Itu artinya nyala rack itu artinya mem, apa memecahkan, put mena, mena, masukkan dan seterusnya gitu ya. Oke, okay, sampai sini ada pertanyaan ada, Dek? Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu di hari Sabtu ya. Uh, hari Minggu ini tiga kali ya, soalnya Uh, kemarin kita libur, jadi minggu ini tiga kali. Nanti minggu depan balik lagi dua kali lagi, ya. Nanti harinya Senin sama Senin sama Rabu, gitu ya. Uh, besok kalau hari Minggu ini ada Sabtunya ya. Jadi Rafid, kalau Sabtu ini silakan masuk ya, uh, pat-patan juga sama teman teman yang lain, ya. Oke, okay. uh, begitu adik-adik uh, uh, untuk hari Sabtu kita akan belajar arah ya. Misalkan belok kanan itu bagaimana apa? belok kiri bagaimana, lurus bagaimana, turun bagaimana, naik bagaimana, gitu ya. itu nanti kita belajar di hari, di hari Sabtu. Oke okay ya, oke okay, adik-adik, uh, Mas Bakti tutup dulu ya. Sekali lagi Mas Bakti minta maaf karena tadi telat karena Mas Bakti tadi kejebak hujan, ya. Uh, kemudian baterainya, apa HPnya Mas Bakti mati juga, gitu loh. Uh, sekali lagi mohon maaf ya Pak uh, Fatan, Rafid dan juga teman-teman yang lain. Uh, oke okay, sampai situ aja. Uh, kita lanjutkan di hari Sabtu ya. Oke, okay, siap? Oke, okay, Mas Bakti tutup ya. Terima kasih, Pak. Okay. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Sabtu ya, adik-adik ya. Waalaikumsalam.